Assalamualaikum Waalaikumsalam Guys, hari ini aku lagi di Pantai Indah Kapuk Benar, tepatnya, kawasan Pantai Pasir Putih di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Kawasan kuliner Pantai Pasir Putih lokasinya bersebelahan dengan pancoran pik yang videonya pernah kita upload sebelumnya, silahkan klik link di deskripsi kalau di pancoran peak, kita melihat keunikan dari bentuk restorannya yang bergaya khas mandarin, dan ikon pagodanya nah, bagaimana dengan kawasan ini, mari kita lihat bersama-sama Tempat kuliner ini menerapkan konsep outdoor di mana para pengunjung diberi tempat duduk di luar ruangan. Di sudut atas, ada lampu tembak yang menerangi seisi area ini sehingga membuat terang seperti siang hari. Yang tadi, yang mana, Seafood dan Korean food sepertinya, menjadi menu favorit di sini, Gusti, jangan lupa menikmatnya Sekarang aku lagi ngapain makanan berbaiknya chicken Banyak para pengunjung yang memilih tempat duduk, persis di sisi pantai, untuk makan malam, dan menikmati hembusan angin dari pantai. Juga ada aneka camilan dan favorit saya, Sukun Goreng. Nampaknya ada live musik, kita nikmati dulu ya. Demikian rekreasi kita ke Pantai Pasir Putih. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai ketemu di video berikutnya.